ini kita akan ke rubik ini versi cepat gak standar cepat atau gimana dan ada versi promotionnya ini bukan licik atau dengan rubik yang mahal yang bisa harganya ini, ini hanya uh, 68 ribu 60 ribuan lah. jadi oh. ini tuh bener hobi Uh, asli ya lebih gak biar ya, terhentuk oke siap saya buka oke oke yang ini akan naca oke okay, tolong bisa di skip oke okay. oke okay, siap one two three go Oke, okay, sekarang piramida, diskip lagi nih ya, tolong pencet yang Oke, okay, ini guys, mudah membayangkan, misalnya ini biru, berarti kesini buka. yang yang kecil skip lagi. Udah dipencet? Dah. Oke, yang kecil agak susah jadi gabisan cepat. Gue kan main. Yo. Cepat. Tua cak di-skip ya. Di-skip dulu ya. Iya. Oke, betulin ayo. Ini teracak ya. Ayo. Oke, agak Bisa di semua. Oke. Ya, yep, white black, gitu. black ni yang white gitu. Yuk cepet, yuk. Cepet. Udah ya betulin. Everything I change, you fool. Yuk nungkan, matap. Yang ini. Yuk, eh, kayak bisa. Udah ini aja. Udah. Cek, cek